Selanjutnya, Kartu Keuangan Sorang Aris di bulan Desember tahun 2020. Selanjutnya, kita akan mengambil Kartu-Kartu Pekerjaan Sorang Aris di bulan Desember tahun 2020. Selanjutnya, kita akan mengambil Kartu Hubungan Asmara Sorang Aris di bulan Desember tahun 2020. Jika kartu berkategori sudah kita dapatkan, ini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Aris di bulan Desember tahun 2020. Pertama, support energi kepada kesehatan. Selanjutnya, support energi kepada keuangan. Selanjutnya, support energi kepada karir dan pekerjaan. Selanjutnya, support energi kepada hubungan asmara seorang Aris di bulan Desember tahun 2020. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak Aris di bulan Desember tahun 2020, dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk kesehatan seorang Aris adalah Eight of Swords, ataupun delapan pedang secara umum ekopso itu diartikan mendapatkan kesehatan yang menurun mendapatkan efek yang negatif mendapatkan efek penurunan yang negatif kepada kesehatan di saat kita mengurusi masalah orang lain ataupun di saat kita mendapatkan kesibukan di luar aktivitas kita sendiri dan ini disebabkan oleh tingkah ataupun ulah kita sendiri jadi untuk kesehatan seorang Aris di bulan Desember tahun 2020 kesehatannya akan sedikit menurun dikarenakan seorang Aris Mendapatkan aktivitas di luar aktivitasnya sendiri, yang dimana di sini seorang aris mencoba untuk membantu seseorang memecahkan masalah seseorang di dalam kehidupan, di dalam hubungan asmara, di dalam materi, ataupun di sektor yang lainnya, dan di sini sangatlah berdampak negatif kepada seorang aris, yang dimana di sini kesehatannya akan menurun dan menjadi suatu beban pikiran kepada seorang aris di bulan Desember tahun 2020. Dan di sini disarankan kepada seorang aris, baiknya fokus pada diri sendiri dulu, dan apabila sudah fit, maka mulailah membantu orang lain dan memecahkan suatu masalah orang lain. Dan di sini juga bisa dikategorikan seorang aris, baiknya melakukan refleksi diri untuk menenangkan diri dan menenangkan pikiran atas masalah yang ia dapatkan, dan atas ulah yang ia timbulkan dengan mencoba membantu orang lain dan masalah. Orang lain tersebut di luar kendalinya yang berdampak negatif kepada kesehatan seorang artis di bulan Desember tahun 2020 Dan untuk support energinya adalah King of Cup cara umumnya King of Cups itu diaktifkan seseorang yang sudah matang kiranya ataupun yang sudah dewasa Dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari artis sendiri Dan di sini menggambarkan seorang artis baiknya melakukan refleksi diri menenangkan diri untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Desember dan menghilangkan semua beban pikiran yang ada pada dirinya dan di sini seorang orang tua Aris akan mendukung seorang Aris seorang sahabat ataupun rekan seorang Aris akan memberikan kepada seorang Aris jalan keluar dan untuk menenangkan diri di bulan Desember sehingga seorang Aris akan memulai mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan Desember tahun 2020 dan bentuk kartu kesimpulannya adalah The Secara umumnya, di Eropa yang itu diartikan adalah istiadat tokoh agama orang yang taat aduan, orang yang berkuasa, dan orang yang berpengaruh di dalam kehidupan kita sendiri. Dan jika kartu di Eropa yang kita gabungkan dengan kesehatan seorang aris di sini menggambarkan seorang aris, baiknya melepas masalah dan menenangkan diri serta merefleksikan diri, di mana di sini seorang orang tua aris akan mendukung aris, dan di sini seorang... Rekan-rekan ataupun sahabat-sahabat Aris akan memberikan masukan kepada seorang Aris Agar seorang Aris bangkit dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020 Dan untuk kartu keuangan seorang Aris adalah Ace of Pentacle Secara umumnya Ace of Pentacle itu diartikan permulaan awal mula ingin memulai ingin menjalani hal yang baru Ingin memulai hal yang baru dan ingin mencoba sesuatu hal yang baru di luar hal yang biasa ia lakukan jadi di sini menggambarkan untuk keuangan seorang aris di bulan Desember tahun 2020, ia akan mencoba meniti, menata, dan memperkenalkan kembali keuangannya, dimana di mana bulan di bulan-bulan sebelumnya keuangan seorang aris sangat amburadul, sehingga di bulan Desember ini seorang aris akan fokus kepada keuangannya, dan di sini juga menggambarkan seorang aris ingin memulai suatu tabungan dan ingin memulai suatu investasi, yang dimana di sini bersifat investasi ataupun tabungan di masa tuanya, dan di sini juga digambarkan seorang aris akan mulai memupuk. Dan memulai suatu usaha yang dimana di sini dapat menunjang keuangan seorang Aris di bulan Desember tahun 2020 semakin bagus lagi. Dan di sini usaha tersebut akan didukung oleh seseorang yang lebih dekat dengan seorang Aris dan seorang Aris akan mencoba meminta pendapat ataupun meminta bantuan dari seseorang yang lebih paham di dalam sebuah usaha yang ingin Aris mulai di bulan Desember yang berdampak positif kepada keuangan seorang Aris. Dan disinilah seorang aris ingin memulai suatu usaha dan memulai investasi, serta tabungan di bulan Desember tahun 2020 yang bersifat tabungan di masa tuanya. Dan untuk kartu support energinya adalah King of Sword. Secara umumnya, King Othel itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang lebih tua dari seorang Aris sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Aris ingin memulai suatu usaha, ingin memulai suatu tabungan investasi dan mengkontrol keuangan di mana di sini seorang Aris meminta bantuan kepada orang yang terlebih dahulu yang lebih paham dalam usaha tersebut dan kepada orang tua Aris sendiri. Dan jika kartu heroin kita gabungkan dengan keuangan seorang Aris di sini menggambarkan Seorang Aris ingin memulai hal yang baru, mencoba hal yang baru di dalam kategori keuangannya, yang dimana di sini seorang Aris meminta bantuan dan Hero Pendis ini menandakan seorang orang tua akan mendukung sepenuhnya seorang Aris di dalam kategori keuangan di bulan Desember tahun 2020. Untuk kartu, kartu pekerjaan seorang Aris adalah Seven of One ataupun Tujuh Tongkat. Secara umum Seven of One itu diartikan berusaha mencari. Jalan keluar sendiri, mencoba berusaha mengatasi dengan cara sendiri, mencoba peruntungan diri sendiri, mencoba hal yang baru dengan ide sendiri, dan mencoba melakukan sesuatu dengan cara sendiri. Dan di sini juga bisa dikategorikan mendapatkan suatu pekerjaan yang dimana di sini harus dilakukan dengan. Individu dan di sini juga bisa dikategorikan seorang harus mendapatkan banyak tawaran pekerjaan di bulan Desember tahun 2020, dan pekerjaan itu ia akan selesaikan satu persatu yang dapat menunjang karir keuangan serta kehidupannya lebih bagus lagi di bulan Desember tahun 2020, dan di sini menggambarkan. Seorang aris mencolok kepada seseorang yang ingin mencoba hal yang baru, membuka usaha sampingan, yang dimana di sini pelaku utamanya adalah seorang aris sendiri, dan di sini seorang aris menjadi sebagai owner dan menjadi seorang pebisnis, yang dimana di sini juga bisa dikategorikan akan menunjang keuangan seorang aris, kehidupan seorang aris, serta menunjang karir pekerjaan seorang aris lebih bagus lagi di bulan Desember tahun 2020. Dan di sini juga bisa dikategorikan, seorang Aris akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan di bulan Desember, yang dimana di sini tawaran bersifat individu, dan di sini seorang Aris akan melakukan dan mengerjakannya, serta menyelesaikannya yang berdampak positif kepada keuangan, kehidupan, serta materi seorang Aris di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle secara umum koin open tanggal itu diperhatikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan di sini menggambarkan karena pekerjaan seorang Aris di bulan Desember tahun 2020 ia akan mencoba memulai sesuatu hal yang baru membuka usaha sampingan dan diprediksi yang kedua mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak dan itu bersifat individu yang dimana di sini seorang pasangan akan selalu mendukung support serta memotivasi seorang Aris untuk terus fokus dan berkarya serta mendapatkan karya pekerjaan kehidupan dan materi yang lebih bagus di bulan Desember Tahun 2020 Dan jika kartu di kita gabungkan dengan kartu karya pekerjaan seorang Aris di sini menggambarkan Seorang Aris merupakan sosok seseorang yang tahu aturan yang disiplin dan bertanggung jawab di dalam bekerja Sehingga di sini orang-orang mempercayai seorang Aris dalam suatu pekerjaan yang bersifat individu yang dimana disini seorang pasangan akan selalu berada di samping Aris, mendukung Aris, mensupport, serta memberikan masukan dan motivasi kepada Aris di bulan Desember tahun 2020, yang dapat menunjang keuangan lebih bagus lagi. Dan untuk hubungan asmara seorang Aris adalah Nine of Cup ataupun 9 Piala. Secara umumnya nine of cup ataupun sembilan piala itu diartikan mendapatkan kebahagiaan di dalam kategori hubungan asmara untuk mencintai dan menerima kekurangan pasangan yang dimana akan menghasilkan hubungan yang romantis dan lebih bahagia di bulan Desember tahun 2020. Dan di sini menggambarkan untuk hubungan asmara seorang Aris di bulan Desember, seorang Aris baiknya disarankan untuk menerima pasangan apa adanya, mencintai pasangan apa adanya, dan disarankan seorang Aris untuk menerima kekurangan serta tidak membandingkan seorang pasangan bersama orang lain dan di sini seorang Aris akan mendapatkan kebahagiaan hubungan asmara apabila semua itu ia bisa lakukan dengan mencintai menerima serta tidak membandingkan pasangan dengan orang lain dan untuk support energinya adalah Queen of Cup secara umum Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi, di sini menggambarkan seorang aris mendapatkan kebahagiaan dan keharmonisan hubungan di bulan Desember, di mana di sini disarankan seorang aris mencintai menerima kekurangan pasangan dan tidak melihat kelebihan pasangan, serta tidak membandingkan seorang pasangan bersama orang lain yang akan mendapat negatif kepada hubungan asmara. Seorang aris di bulan Desember tahun 2020, apabila seorang aris mulai mencintai pasangan dengan kekurangan itu akan membuahkan hasil yang sangat bagus dan seorang aris bersama pasangan akan mendapatkan hubungan asmara yang dimana disini seorang pasangan akan turut serta berperan di dalam suatu hubungan asmara aris di bulan Desember tahun 2020 dan nah, jika kartu di iropen kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara aris disini menggambarkan seorang aris dan seorang pasangan akan sangat bahagia dan sama-sama menjalankan tugas masing-masing di dalam suatu hubungan asmara yang bersifat sebagai pasangan dan disinilah kebahagiaan akan mereka dapatkan di bulan Desember tahun 2020 di dalam kategori hubungan asmara. Dan untuk angka keberuntungan seorang arus di bulan Desember itu berada di angka 8, 81, 17, 70, dan 80. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Arus di bulan Desember tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya.